Thank mm -hmm. you. Eh, jangan salah fokus ya sama yang di preview tadi ada apa ya di preview hmm. cafe yang ambigu itu oke nanti kita akan kesana guys tapi tunggu dulu, kita mau melihat salmon dulu guys oke dan ya kembali lagi dengan vlog Evelyn, udah lama sih guys sejak vlog yang terakhir, maaf ya karena ya kuliah dan juga sempat sakit oke okay. jadi sekarang kita akan ke daerah namanya settle guys masih di north yorkshire oke okay, ini kita ngelewatin kampung, kampung. di uk yang disebut kampung kayak gini guys bentukannya oke okay. nah, ini videonya diambil pas masih musim gugur ya guys kalau sekarang ini kan udah masuk winter yang musim dingin dan oh lihat itu cantik banget ya guys itu lihat itu semacam itu guys apa waduk gitu dan oh ya, bersih banget. Oh iya dan kali ini aku nyalain suara airnya lah ya biar ala-ala ASMR gitu loh guys Oke okay, uh ada burung oke okay, berarti ada ikan ya guys Kalau tandanya ada burung yang terbang di sekitar ya yeah. Sudah dipastikan ada ikannya Dan disini ya, belum kelihatan ikan salmonnya ya guys Oke, okay, nah ini dia penampakan dari jauhnya, guys. Tadi kan kita uh, masuk ke areanya. Oh, ada iklan lewat <laughs> ya. Yeah. Jadi ini tuh di sebelahnya jalan itu yang tadi ada aliran. Oke, okay, sekarang kita lanjut. Nah, ini baru beneran ke tempat yang ada salmonnya, Sungai Beneran, guys. Kalau tadi kan... Eh, gak bisa dibilang sungai juga sih. Setiap kecil gitu, loh. Gak terlalu lebar, uh ada domba Keren banget ya, guys! Pemandangannya kayak di lukisan. Eh, uh, kapan lagi yang lihat pemandangan gini? Terus, keinget wallpapernya Windows XP zaman dulu, gambarnya bukit-bukit eh kalian udah lahir belum ya zaman <guruh> itu ketahuan nih udah tua <guruh> oke okay, nah lihat uh, pohon-pohon musim gugur tuh kayak warna daunnya jadi syantik gitu oh ini domba banyak banget ini dombanya enggak sih enggak banyak <guruh> Ya, Terios. Jadi di sini jumlah hewan sama manusianya lebih banyak hewannya. <laughs> ya wajar namanya juga di kampung banyakkan hewan ternak dibanding penduduk manusianya. Oke, nah ini kita ngelewatin rumah-rumah warga juga. Jaraknya saling berjauhan ya satu sama lain. Oh oke, okay. itu sudah sampai ini ya yeah, belok ya yeah, ini ngelewatin jembatan ini yang di bawahnya di sungai oke okay, lanjut nah ini sudah di daerah settle guys oh oke <laughs> kita dikasih jalan iya yeah, makasih om oke okay, lanjut nah ini kita lagi cari tempat parkir guys oke okay, emang jalannya agak sempit ya ini ngelewatin rumah-rumah warga gitu kita mau kemana beloknya? Nah, ini kita sudah sampai, udah dapat tempat parkir lah ya. Sekarang kita jalan kaki ke, ke sungai ya. Oke, okay. pemandu di depan. Oke, okay. pemandu jalan. Nah, ini dia jalan. Nah, sebenarnya mobil bisa masuk, tapi agak uh, riskan lah ya hmm. karena licin dan banyak daun-daun yang itu jadi mendingan jalan kaki kalau mau ngeliat sungainya itu Oke, nah, ya, banyak daun-daun jatuh dan ini kayaknya agak salah kostum deh, enggak enggak salah pakai sepatu karena ini kita bertiga enggak ada yang pakai sepatu bot atau sepatu yang khusus tempat licin dan berlumpur gitu ya. Tapi ya udah nggak apa-apa. Daripada harus balik lagi kan rempong gitu. Hmm. Nah, ini jalannya sudah mulai mengecil ya, guys. Berarti tandanya ini sudah enggak enggak cocok untuk kendaraan roda 4. Mungkin kalau roda 2 masih bisa lah ya. Nah, iya, ini juga makin mengecil jalannya. Masuk ke area hutan gitu ya, guys. Iya, oke, okay. jalanannya makin susah untuk di ditelusuri ya, guys. Ini deh ya. daun-daun jatuh gitu pada di jalan, terus sudah mulai terlihat berlumpur juga, guys kan sudah dekat kita dengan tempat tujuan kita yang di awal itu ya guys yaitu melihat ikan salmon lagi migrasi untuk bertelur ya yeah. oh ya yeah, oke okay. nah, om masih jadi penunjuk jalan iya <laughs> yeah guys, ini pohon-pohon di sebelah kiri dan kanan, oh iya, oke okay, maaf kameranya agak goyang ya, karena ini mungkin karena sambil jalan ya, dan juga jalannya tidak mulus <guluh> jalannya tidak mulus seperti jalan hidup aku <guluh> oke, okay, nah ini bisa dilihat, sungainya arusnya deras ya guys itu dan arus yang deras ini justru cocok banget sama itu, untuk ikan salmon karena mereka tuh memang suka berenang di sungai yang aliran deras gitu dan juga bagus ya untuk berolahraga Makan. jadi ikannya sehat gitu menggunakan otot-otot di badan mereka supaya bisa berenang melawan arus oke okay, ini sebentar lagi kita mau naik ke atas jembatan nah ini sebentar lagi kita ngelawatin jembatannya ya guys. Eh, dan terus uh, nama tempat ngelihat salmonnya oncat ini apa? Kayak nama tempatnya itu adalah Stanford Falls Waterfall. Jadi emang terkenal ya itu pemandangan kalau musim gugur itu ya nanti bakal ngeliat salmonnya ngelompat melawan arus di berenang dari yang tempatnya rendah naik ke atas gitu guys ke tempat yang tinggi demi bertelur ya jadi ya lindungi telur-telurnya di tempat yang aman gitu. ya, supaya terbebas dari predator guys Oke, okay. oh aduh, aduh. mabuk ini yang ngambil angle kameranya. Ya, kayak gitu sudah diseberang seberang. Ingat tadi kita ada di atas jembatan, sekarang kita udah ada di sini. Nah, ugh, ngelihat harusnya taris banget Ya, dan juga itu banyak orang-orang yang memang sengaja datang gitu untuk melihat salmon salmonnya. Jadi nggak cuma kita doang, guys. Sambil standby sama kameranya ini, hmm, segitu niatnya. Mereka udah nunggu berjam-jam ya pokoknya lebih dulu dari kita lah mereka udah sampai di sini ini kita beraji sampai oh lihat anjingnya oh kuyat oh ya ampun ada apa ini tiba-tiba datang ke aku eh antara aku bau amis <guluh> atau waktunya kelihatan kayak tulang berjalan oke okay. dan ya kelihatannya akan ada lagi temennya oh hello Kayak boleh diculik bawa pulang kayak ya anjingnya lucu banget soalnya guys tiba-tiba dateng nyamperin nah ini lagi kayak oh lucu banget iya <laughs> jadi mereka juga tertarik melihat ikan salman ya guys oh, atau enggak antar mereka tertarik melihat ikan salman atau pingin jalan-jalan aja para anjingnya itu oke okay. Bentar lagi, semoga aja mm. kelihatan ikan salmonnya lagi lompat-lompat gitu. Dan ya. oh, hello, ini kayak... kan kayak rezeki ngefans sama aku, guys. Oh my god, ini <laughs> dari tadi ngedeketin deketin kita ya? Ya, oke, okay. salmon salmonnya tuh kan jadi salvo Gue tuh awalnya mau ngerekam salmon di sini. Malah ngerekam anjing orang lain oke okay. ya, Perhatikan baik-baik Dalam hitungan sekejam Maka mata anda akan melihat sesuatu Tiga Dua Satu Gimana mm -hmm. Belum kelihatan ya hmm Ya emang belum kelihatan sih guys Emang belum ada apa-apanya Oke okay, oke okay, tenang-tenang Uh, kayaknya ini bakalan ada nih. Ini perhatikan baik-baik. terutama di area yang perbatasan yang antara tinggi beda ketinggiannya itu. nggak lihat? masa sih? nah itu lihat. kelihatan kan guys? kelihatan sampai aku zoom dulu guys. kalau masih nggak ngeliat, okay, nggak apa papan nanti ada lagi videonya. Oke, tadi jadi salmon yang ke-1, sudah kelihatan. Nah, itu dia. Lihat nggak, guys? take ku pagi Nah, ini dia salmon yang kedua Mantap. Oke, kita sudah selesai, ya? Kan? Oh Tampan sekali dombanya. Hmm, gece. Hai. Ih, kacangin kita. Ih, ya ampun. Dombanya seder kamera. Lihat nih, guys dia tuh uh, sengaja makan di depan aku bentang-bentang lagi direkam kayaknya sadar kamera sih emang oke lanjut ini kita sudah mau perjalanan balik ke parkiran mobil ini ya itu domba-domba iya -domba uh. ini banyak sampah daun-daun yang jatuh ya Hi. Hmm, nama kafenya nggak perlu disensor lah ya. Ini kan video aku tuh sangat-sangat family friendly video, jadi nggak perlu disensor. Oke, okay. nah ini kita sudah ada di market tahunnya ya. Ini kayak town center bagian settle udah iya. Wah, kalian bisa lihat ada pelangi dan itu bukitnya kelihatan di bagian atas ya. Ya kurang lebih seperti ini tampilan city ah town center maaf. Dan ya kita ngelewatin apa ini? Pembangkit listrik tenaga angin, gincir angin guys. Iya, ini karena sudah sore jadi ya nggak kelihatan gerak nih gincirnya mungkinnya sudah enggak ada. Oke. Okay. Ya itu dia dengan videonya siusun Usun di Jangan lupa like, like, subscribe dan komen. Bye. Pendek ya videonya.